Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch Untuk video kali ini, saya akan mempraktikkan cara mengganti strap pada jam tangan Seiko 5 terbaru yaitu SRPD55K3 yang awalnya menggunakan strap dengan berbahan dasar nilon. Kali ini, saya akan menggantikan dengan strap brand Martini yaitu ada yang kulit Kemudian ada juga yang fabric. Oke, langsung saja. Untuk ukuran jam tangan Seiko 5 terbaru, yaitu ukuran laknya 22 mm. Yang pertama, kita buka dulu strapnya. Kemudian, kita lepaskan spring bar -nya. Selanjutnya, kita ganti dengan strap yang kulit darinya Martini. Kita pasang dulu spring bar pada strapnya seperti ini. Posisi buckle ini dia di angka 12. Berarti posisinya di atas di sini. Seperti ini. Kemudian Untuk ujungnya Oke, Oke. seperti ini tampilannya Oke okay, seperti ini untuk penampakannya bisa dilihat. Oke okay, selanjutnya saya akan mengganti lagi dengan strap dari brandnya Martini yaitu dengan berbahan fabric. Kita buka kembali pengait spring barnya dengan menggunakan obeng seperti biasa. dan kita ambilkan spring bar nya pastikan posisi yang mempunyai buckle di angka 12 Oke okay. seperti ini penampakannya menggunakan bahan fibrillite pada strap martini Oke okay, itu dia penjelasan dari saya bagaimana mengganti strap untuk jam tangan Seiko 5 yaitu Awalnya menggunakan strap dengan berbahan dasar gelap, kita, kita ganti dengan berbahan dasar kulit atau dot. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Terima kasih.